Lagi bersama maru motovlog, jadi hari ini kita tunggu ke klinik hewan mau bawa kucing. Ini salah satunya nih, tapi bukan yang ini, yang satunya. Yang ini mah sehat-sehat, ada yang satu lagi sakit. Kamu itu dipegang aja, ngegeram, kayak giliran minta makan, ayah kalem kamu. Jadi dia nih kalau kalau dipegang nih gitu ngegeram tapi gak gigit. Tuh. Oh. oh. Tapi kalau lagi mau minta makan aja dekat-dekat ngelus-ngelus. Giliran udah kenyang dipegang kayak apa ya? We. Hey. Oi. Kamu itu tidur terus. Keluar sana cari betina nah. Cari janda sana betina, jangan tiduran terus kamu itu. Eh, hey, uh, uh, uh, uh, uh. tuh udah kayak bayi cok, digendong Udah, <tuh> ini yang satu. Ini satunya lagi tidur di bawah nih. Yang ini nih kalem, kalau ini, kalau itu barbar, kalau ini tuh kalem. Ini kalau ini kalem kalem tapi kalau diganggu juga, buuh, bisa lebih jahat dia. Kan sering tuh di apa diganggu sama yang tadi, sering dia ini sama dia dikejar tuh, dihantam. Dia ini diem pendiam orangnya, bukan orang sih, ini mah kucing cowok, bukan orang. Maksudnya dia ini tipikalnya tuh kucing pendiam, mageran habis makan tidur tiduran tapi sekali ada kucing lain kalau ngeganggu dia, misalnya dia lagi tiduran kan lagi anak-anak tidur terus ada kucing lain apa ngeganggu sama dia langsung dikejar <laughs> langsung hilang sifat diamnya, jadi barbar langsung. ini udah kotor bulunya, minta dimandiin lagi. ini kucing dari zaman apa kuliah nih, dia nemenin waktu kuliah, jadi dulu ada dua sepasang ini sama yang betina, yang betinanya mati mati pas apa melahirkan padahal kesayangan tuh yang betina tapi udah mati jadinya sisa ini ini dari kosan dulu bawa dulu mah masih kecil masih kecil sekali beli sekarang udah segede ini cuy yang tadi mah badannya lebih gede lagi yang kalau yang tadi tuh nggak tahu anak kucing apa anak babi badannya gede, weh belum ojo soalnya Aing pakai celana hitam sama jaket hitam tuh kan rawan kalau hoodie atau celana hitam terus megang kucing lagi ngambil HP-nya susah kalau kayak gini mah. Jadi diperiksa dulu, Cok, kucingnya. Diperiksa dulu katanya. nggak tahu kemarin mah katanya keracunan, tapi nggak tahu keracunan apa. Makanya sekarang mau diperiksa lagi. Dior ini jenis-jenis kucing. Abissinian, American Bobtail, American cool American Short Hair, American Wire Hair, Angora, Bengal, ini Bengal kat cakep cok, Exotic Short Hair, Burmilla, Burmese, ini kucing aing mah, jenisnya yang lagi sakit nih. Terus ini British Short Hair, ini nih cakep, kucing mahal nih, British Short Hair. Japanese bobtail Russian blue, anjir banyak, ternyata jenis-jenis kucing banyak cok, kirain aing cuma, berapa gitu, gak ada yang emang banyak, Norwegian, forecast ini Norwegian nih, apa sih namanya, bangsa kucing yang badannya paling gede, Norwegian, nih, badannya bisa kayak anjing ini cok, ukuran anjing, anjing apa, bukan anjing dewasa sih. Terus Kal California ini yang kayak macan tutul kayaknya, kalifir California spangle. Banyak cok modelnya, raga movie <tuh> banyak model, dikira apa maksudnya banyak jenisnya model. Model mah untuk penyebutan buat apa ya? Ya nah, itulah pokoknya. Havana, ayo nah, tuh kepingin kucing yang ini mana ya? Ini yuk masalah ya pokoknya yang motifnya kayak macan tutul kalau di Indonesia tuh apa kucing apa kucing hutan kalau nggak salah tapi itu nggak bisa di gak bisa dipelihara <coughs> bukan bukan gak, ini bukan ini siapa dia nggak bisa dipelihara karena satu dilindungi hewan udah hewan dilindungi kucing hutan itu terus dua dia itu nggak bisa apa ya cocok-cocokan gitu kalau nggak cocok bisa langsung mati kayak misalnya kita nemu di alam nih Terus kita bawa pulang kan, misalnya kita nemu dari kecil misalnya kan, terus kita bawa pulang. Itu nanti biasanya dia nggak akan bertahan, nggak akan bertahan lama kalau kita bawa pulang. Jadi nanti nggak lama pasti dia akan mati. Karena ya emang nggak bisa dipelihara, kucing itu cocok-cocokan maksudnya. Kalau itu anjing, ini anjing, anjing, anjing. Tapi nggak ada nama-namanya. Oh, pakai nomor deng satu blur J cruiser. Yang nomor tiga belas apa nih? Yang itu roadweiler. Oh ya roadweiler. Roadweiler. Terus itu tuh apa nih? Belgian Malinois. bukan buka, apa bukan? Nomor berapa itu? Nomor empat. Nomor empat mana? Oh, German Shepherd. Jaman-Jaman <coughs> Apa sih namanya biasa? Herder, Herder, Herder apa? Herder sih. Cakep tuh. Yang Aing pernah rawat. Bukan bukan punya Aing sih. Waktunya. Maksudnya punya orang. Punya orang terus disuruh. Mungkin ingin dipanggil. Oh, dipanggil sih. Oh, yang punya putih marco? Iya. Oh, jadi masnya ini. Oh, yang punya berarti ya? Saya anak, oh, anak ibu. ibu, ibu, ibu. kemarin kan ibu sama bapak yang bawa oh, oh, oh, yang itu, kan? Iya. Ini Mbak mau makan mulai Sabtu kemarin. Iya, kalau enggak salah Sabtu kok kalau salah. Terus yang pulang dari sini sampai hari Sabtu itu masih mau makan. Masih. Masih. 2 hari dikurung. Hmm. Hari ketiga sama Ade dia hmm. apa kayak diajak main hmm. dalam rumah. Hmm. Pintu kebuka dia lari. Oh, nggak nggak hilang dia dia suka lari main hmm. sekitar rumah nanti baliknya tuh malam oh, ya. opnam kan, op aja soalnya apa nggak mau makan dia mau makan, ya? iya kalau masih mau makan mungkin berani rawatnya belum vaksin ya dia belum Musim virus, virus ya. uh, sama kayak ini, kayak Kayaknya mengarah ke virus panleukopenia deh. Itu. jadi kalau virus panleukopenia atau parvovirus ini mas memang sering banget menyerang kucing-kucing uh, seperti ini. Apalagi kan semua belum vaksin. Belum vaksin. Mungkin waktu dia pas keluar kucing, kucing lain, lain di, iya. Uh, kucing Emang kucing -kucing. banyak sering ini. Uh kucing enggak tahu dari sebelah dari mana. Ada sekitar dua atau tiga uh -huh. gitu. Uh -huh. Kan sering di sering ditaruh makanan kucing, oh. dia sering datang. Uh -huh. oh, uh -huh. Ini sih kalau mau misalkan pengen tahu secara pasti dia virus atau bukan sih, saya tawarkan tes kit atau rapid test gitu. Iya. Yeah. Harganya 150 kalau misalkan mau. Jadi rapid test ini fungsinya kalau kita sih lihat dari kejalannya dia mengarah ke sana. Mungkin kalau misalkan hidupnya owner enggak yakin itu biasanya memang kita tawarkan untuk dilakukan rapid test jadi rapid test itu memang kayak punya covid gitu jadi untuk mendeteksi dia uh, positif atau enggaknya gitu. jadi kalau misalkan masnya mau uh, boleh hari ini langsung saya test kit hasilnya insya Allah 10 menit kemudian langsung keluar nanti mungkin tak kabarkan aja lewat WA atau gimana nanti ini langsung saya infus karena kalau virus panlecopenia atau parvo virus seperti ini E, tingkat kesembuhannya sangat minim sekali, bisa 5 sampai 10% saja. Gitu. Di atas juga ada yang kena hampir kejalannya sama ini barusan kemarin datang juga gitu. Jadi kalau misalkan mau ya memang ditaskip kok misalkan benar-benar mungkin orang rumah pengen tahu dia sakit apa sih gitu. Mungkin akhir, -akhir ini kok sering diare-diare terus apalagi muntah-muntah dan sebagainya karena kalau panle ini gejalanya mas, dia muntah terus terusan diare, baik itu diare cair atau lembek dan ada infeksi telinga keduanya Dua ada infeksi telinga dia seperti itu, dan gak mau makan dan ini demam tinggi banget tadi 40,9 hampir 41 normalnya pucing 38 sampai 39 Jadi, langsung diinfus aja gak apa-apa? langsung diinfus apa-apa nanti kalau misalkan mau hidaskin nanti tak kabarin luat, uh, WA aja nanti kita ngambilnya ke WA yang kemarin yang aja yang ibu aja ya, ya sama ini kan di rumah kan kucing banyak. Ah, yang mandi ya dan... ada sekitar yang dewasa ada dua. Mm -hmm. takutnya ya. Kena dari ini nggak ya? Nular. nular. nular. nularnya itu misalkan kan dia di kandang beberapa hari. Ah. dari kutnya ini nular terus muntahannya semuanya nular. jadi kalau sekarang di rumah biar di rumah dulu kan masih mau makan mereka. Ah. Di observasi atau dipantau selama dua minggu karena masa inkubasi virus itu selama lama dua minggu. 4 dua jadi sambil nanti bekasnya si Marco semua wadah didesinfektan, semua juga didesinfektan Oh berarti bekas makannya harus dipisah uh, uh, uh, uh, Terus kayak liter boxnya dia, bekasnya dia dibuang aja, dicuci, didesinfektan Kan sekarang lagi musim pandemi banyak desinfektan ya yeah. Iya. Gitu. Jadi ini takutnya memang imunnya ngedraw banget ini pasti, karena kan virus ya Kalau yang satu udah vaksin mm -hmm. dua kali, dua kali ujian yang ujian. udah dewasa mm -hmm. ya, cuma yang satunya ini yang mm -hmm. masih seumuran dia cuma badannya emang lebih gede, oh, lebih gede. itu yang belum vaksin mm -hmm. takutnya yang ada mandi di sini juga Iya jadi yang di rumah kalau misalkan selama nggak ada masalah selama dua minggu ya dua minggu baru nanti kalau udah dua minggu yang lainnya yang enggak ada masalah selain ada kayak muntah sama siada boleh divaksin yang belum vaksin oh. Nanti sekalian di ini ya dok, maksudnya dibilang aja virus apa tadi namanya lupa. Oh, yeah. Ya, soalnya susah nah, diingat. Ya, siap. Siap. Okay. Siap. Makasih ya dok. Iya. Yeah, lanjut jadi dia di opnam, opname rawat inap aja kucing Aing kena covid cok covid kena Corona dia kena virus bukan Corona apa virus <coughs> apa sih tadi namanya namanya susah diingat cok nama virusnya Ada palesial apa gitu <coughs> pokoknya itulah kasihan cok apa tingkat kesembuhannya cuma 5-10% harus dirawat inap soalnya dia nggak mau makan pokoknya kalau kucing, anjing, sakit terus nggak mau makan itu harus segera di ini apa, rawat inap di klinik, karena riskan, kalau kucing sakit terus nggak mau makan terus kita rawat sendiri gitu, rawat sendiri di rumah riskan, terlalu riskan karena kan kalau di klinik kan Alatnya lengkap, jadi apa? Lebih terjamin lah. Ya, moga moga cepat sembuh. Moga moga bisa sembuh lah kucing air. Kucing kesayangan tuh, kesayangan babi itu. Dia virusnya nular dari kucing kampung. Kucing bukan kucing kampung apa? Kucing liar. Jadi kucing kucing liar yang nggak tahu mungkin ada yang sakit terus kan kucing aingles apa suka ini kan suka keluar rumah biasalah anak muda kan jalan-jalan nyari cewek ya kan nyari pasangan jadi dia sering keluar rumah nyari betina gitu nggak tahu nyari betina nggak tahu nyari apa nggak tahu jadi dia sering keluar keluar rumah pulangnya malam tuh kadang pulang siang Cuma nongol, bentar pergi lagi, hilang lagi gitu. Terus nanti balik malam, nah, makanya nggak tahu. Makanya nggak tahu, mungkin dia papasan sama kucing liar yang lagi sakit, dan akhirnya virusnya nular. Dan dia bawa ke rumah, di rumah banyak kucing lagi, takutnya kucing yang di rumah pada kena. Makanya tadi disuruh dua minggu kontrol. Kalau ada tanda-tanda sakit, langsung bawa bahaya-bahaya virus. Mematikan tadi mau dirapit dulu, katanya. Kalau misalnya nggak yakin virusnya itu atau enggak kata saya, emang gak usah rapit-rapit lah, langsung aja. Namun, soalnya katanya ciri-cirinya udah ngarah ke virus itu ciri-ciri yang dialami kucing hain tadi. ini kita sekarang eh beli ini cok buah nanas itu disuruh beli buah nanas buah nanas buat bikin kucing. panananya berapa? lima belas kasih dua itu sikat berapa 30. ini berapa dua puluh eh yang udah di ini aja lah ini ya. iya yang udah dipotong-potong itu berapa tiga belas satu plastik kasih dua 12. Kita taruh di sini, cok. Ya, maklum, supermoto mah Enggak ada gantungan apa belanjaannya. Ya, kasih ya, Mas. Sudah kita balik habis ini mah, mau kemana lagi? Hari Senin. Nanti baru kita sun Mori lagi Habis ganti apa kalau habis ganti velg baru Kalau udah ganti velg Kita Mori lagi berapa kali nggak san Mori san Mori terakhir tuh hari apa ya bulan September Agustus iya Agustus kemarin san Mori terakhir udah itu mah gak pernah lagi ya Belum tahu kapan Kangen sama suasana Bandung Aikmah Oke okay, mungkin cukup sampai di sini aja video hari ini. Cuma nganter itu doang sih kucing ke klinik. Ini mau beli es kelapa muda. Seger, kalau minum es kelapa muda jam segini itu kan panas-panas ya kan. Cuaca lagi panas terus minumnya es kelapa muda. Wuh. Emang nikmatnya tuh nggak ada duanya lah aja. Oke okay. nanti ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. See you next video.